Jangan lupa tuan-tuan dan -tuan apa puan Subscribe dulu noh ya, guys. Kalau nak geli, -kali, anime kita host serunya Yo yo ponatuam driti lewi pono. Pati aja, bono. Aga, apa, maga, beli, pomita, semua la yo pono. Aga pambagap li poh mitas mapati aradi apo ke bondo. Janganlah siko pono belajar ajit Eropa pon di namastak ko bataban ripati bondoku. Ni ma belajar meko putih ini. Eh, Bapolah juga nih bertiup melangi, kita banget lah juga pada di Bonosoge. Maala pada Bono nih, mana tuh tengok enggak upo nih ini. Ah, aduh Bono tuh menteri dewi, sekarang lo nih Bono, pasti sudah dapat dong. Buti mata Bono di dalam ikaimku ikan serakili sisi terdono. Betul kok begitu nih, betul dah ini Bono Tompi dewi. Kalau betul begitu nih. Seloh lah, nih ni ni tu pulih Bondo Ni bubuk juga putih mata tu di dalam kayak cerita sejarah Ini janganlah juga sabuk ngukubah balas roko, Bondo tak sanggul lagi duduk begini Bondo tak sanggul lah juga tangga ke merita eh hachu luluh Dalat tirumur dia di dalai dada lah juga ni soh yeh Sabuk si tengok anak ni Mak Makau maka jalur maka putih Amapita tanya mengambil ke gata Gata panjeri kalah juga ke pandu Jalan jauh kita ke berkaki Membaca ke nisarai sinuk urok waktu Awata kecoh si Lengok ke langit yang kayu Tunduk kami ngakar ke buka kayu Membuka ke pejabat ke sembilan Nombor buka pulak putih mata Tuan Menteri Tidawi Terpaksa terhuta kalau mula lagi nah.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 nama Tama-tama punya kendal ni Sekala dia ada ke Aduh! Ha? Ha? Ha? Tidak, Tidak Ini Mereja Mekor Putih juga pada ribono ni berapa Ni sepuluh orang satu benda Beginilah juga bono Tuan Menteri dewi. Waktu ketulah juga patik namai pokal mah pokal pegawai jalan mah jalan pegawai Dari tempat tangan dia berbantar buruk aku bono. Benar ni Bukan ni kata demo dokter guru. Ki kalau putus sorak kena bunuh juga. Soge gaya kita. Putu lorak kena bunuh juga do age. Hato juga pati abu pondo tan kita. Ni mare jermai putih Wah Wa guno buka mah buka perok lah juga jalan aja lo perok. Kenapa do? Ki kalau putus sorak kena bunuh juga yaya bono sore. betul bono. Butuh ko tidak pukar mah Jalan mah jalan pegang ni Kau tu butuh dah bando Patik juga lagi di bando Bunuh lah bando, non bunuh patik pun Patik elok lagi di bando Bunuh patik lah bando Patik pun kau, maka rupa tak boleh Rupa uduh, rupa lah juga, minatai kau Bunuh patik di bando, tu ti dewi Bunuh lah juga di patik, maka jelumi kau putih bando Nik mangkajar demik, eh bono Bondo tak datang hatilah juga dengan Bondo Nik Banyaklah juga Nik tolok Bondo Sepaklah juga ni Sebelah kiri pada ribon ni. da Nak buat jalan dah Bukan nilai seroyaklah, sahabatlah kita mimpi ketik dulu lah, Malibu Nak no bunuh Ridha hari ni Ampai kertina sa'eh ampai yolodo bunula tuai kuno bunuga ite hidio tak kuno lagi si abu-abu ta lena go bunuhlah bunula tuai kuno bunuga ta kingodo kau hana wano bo <hesitation> bonua ampai sa'eh yolodo ambo ta ta tati lajiko no bunuh kamu kamu banyaklah juga yang berjasa Pada negeri Hadeh, gada Gedeh gedeh gedeh Yalah kita lah Mereka jaduk-jaduk cik juga Bunuh lah, aku nak bunuh bayi orang Ayah hidup tahu guna lagi Kita nak ikhidik orang okay, tua Kata dah kena rasa tak jadi buruk tak Kek kau panggil tak panggil buruk Orang okay, panggil kau, kau kuduk Bunuhlah, nak bunuh, no bunuh ya Lola kita lah lah Dia malu nak kaya Apa ya? Hmm tak ada apa-apa lah, hari ni hari kita kemelok ni Apa ya? Ku. Apa ya? Apa ya mah nak kaya lah juga kebalah ya? Ya Allah lah, jangan nak kaya bunuh kita Apa lah juga la, tak nak no, bunuh Mana mah? tak ada ke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 Pendek hari ni tak kena sahih Tak kena gurau Sebelum kita mati dia membunuh takut kita Dulu membunuh lain Ha, Ni kapok ni Makin okey lagi ni Aku nak tobek Aku nak tobek Aku nak tobek Haaah Ya Allah Woyah Woyah Ada adak lah mak Aku nak tolongmu tak boleh Mu hari ni mu serah dirilah mak Mu lawai awal tak kena mu mak Suruh diri mana musuri gilalah ah kalau kau oge gini tobat kalau kau oge dai oyo tobat kau kenapa oge musuri pokok gede aku takek ini aku benar aku tak lawan mu Waduh sebelum aku mati oyo aku nak setia dengan mu oyo setia sama wa oh mana aku jual aku bawa mu loh ge pitihnya baik aku waduh aku tak bayar kelik ke mu Aku kigoh halala lah, Eh, guna Aku beli kubahmu mula, kaya aku bayar Padu Aku agak bunu, no bunuh Pak? Karena aku tak bayar, aku kigoh halala. lah Eh, kena kau tak sayang Bapak apa, ayo? Dia beli kubah aku, hak jatah mula Padu Ya tak nak bayar lah, kaya bunuh dia Padu ...dia kikuh halah... ...gambang hal kutu... tu apa Apa sebab? Apa sebab Sih Agak tuan apa naga? Begini ikut tuan ikut putih Patik nak goyaklah jika pada tuan Di dalam ikut berkata Sekarang lening tuan ikut Untuk membahkuban di belas rokok Itu betul agak tuan apa naga? Kuni nasi jatuh Atas lagi samak soge Pati kesia tuan ikut Samak negat Suka tercidik pun bodoh Suka terbodoh pun cidik Tapi apa boleh buat Kesia pun terpasalah juga Samak kena bunuh Lepas tu macam mana kita nampak apa ngasih itu opo doko Ini bagai gitu, terpaksa Tui ku marajun mengko putih tui guna dengan dengar kata patik oleh itu opo doko Macam mana kamu kata? Tui ku taso juga sama Dengan semua Nyayur dia tu Lepas tu? Tui ku lah juga, mesin yang sama Tui ku lah juga, ku jatuh di lelah -le lauk buih dulumai tuju kalau kita bunuh begini, zoleku kita lepas di dalam laut sama sore ini Kalau utuh sabu mencari kempa utuh batu mencari ketegelai. Kau yang bunuh begini ku nyanyo Zauli, sama tu aku tak tahu do. So kata ciri podo, sekala kata po ciri. Jadi aku tahu di dalam laut bohiklu tujuh Tahu di dalam laut bohiklu tujuh Aku dengar kata kamu itu apa nak? Baiklah juga. Aku pergi dengan serta rumahmu lagi.